Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi maple kira-kira Kutub. Selo hadirin yang dimuliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan Wa juzulan menang lil hurri kaduwe wong merdeka. Apa ayat sma'a yen to ngumpulake atau moligami sapa al-hur? Bainal arba'i haraira ing dalem papat piro-piro wadon merdeka, pakot bloko. Pakot bloko illa anta ta'ayana kejaba yen to dadi tertentu. Illa anta ta'ayana kejaba yen to dadi tertentu. Apa Al-Wahidatu Swiji? Apa Al-Wahidatu Swiji di hak dalam hak Al-Hur? Kanikahi safihin kaya nikahi wong kang mendu atau idiot Kanikahi safin kaya nikahi wongkang mendu atau idiot Wanahwihi lansepadani safih. Mima saking Barang Mima saking Barang ia tawakofu kang kandek opoma ya tawak kang kandek opoma alal hajati kandek-kandek alal hajati ingatase hajat atau kebutuhan waya juzulan wenang waya juzulan wenang wenang-wenang lil abdi kaduwe budak lil abdi kaduwe budak walau baron, ai walau kana mudabaron walau mudabaron senajan ono sopo abad Iku mutabar, au mubah utawa budak mukaat, au mubah adan utawa budak mukaat, au mukaat utawa budak mukaat ab, au mualakan utawa budak kang dan gantungake, ake, au utawa budak kang dan kantong ake, opo merdeka ne budak, opo itkuhu merdeka ne budak. Dan gantungake bisifatin kelawan sifat. Wenang-wenang apa ayat semua yang to ngumpulake sopo abed. Apa ayat semua yang to ngumpulake sopo Umpulake, Ngumpulake ngumpulake baynas nata ini eng dalam antara ne wang waten loro. Baynas nata ini eng dalam antara ne wang waten loro. Aye zaujata ini tak kesepucuan waten loro. Pakot bloko Pakot bloko wala yang dihulan ora kena wala yang ora keno nikahi wala yang dihulan ora keno nikahi Sopo al-hurru wong lanang merdeka amatan ing budak wadon amatan ing budak wadon utawa amat li kang den mili liyane al hur li rihi kang den miliki liyane alhur illa bi ini iki kejaba kelawan syarat loro ada mustaqil roti siji ora onone maskawine wadon merdeka ada mustaqil khurrati siji ora anane maskawine wadon merdeka Au hurrati utawa ora onone wadon merdeka Au hurrati utawa ora onone wadon merdeka Kaspen. Man. Au adamu utawa ora onone ridone wadon merdeka Bihi kelawan al-khur Wahau anatilan lan wa khauful 'anati lan wadi zina ai zina ai zina takase zina wa tewatawati zina mutta tafatil khurrati ing dalam mangsane sep kasepen wadon merdeka wa ninggal sapa al musannifu kiai musannif syarat ini eng syarat loro syarat ini eng syarat loro akhrai a horoi ini kang peneh Aha to mau utawi salah jenis syarto ini. Iku alla yakuna yen ora ana. Iku alla yakuna yen tok ora ana. Tahtahu. Ikut tahtahu ing dalam ngisore al-hur. Sapa hurratun wadon merdeka? Muslimatun kang Islam. Kang Muslim, au kita utawa kita biah, Yahudi Nasrani. Tasluhu kang patut, sopo hurrah muslimah au kitabiah Patut-patut lil istimta'i, maring ngalap seneng atau kanggo ngalap seneng untuk bersenang-senang. Wasani utawi kang kaping pindu Iku Islamul amati islami amat atau budak wadon. alati al yang kihuha alati al amat yang kihuha kang nikahi sopo alhur sopo alhur ha ing alati al saya ulang alati al amat atau kita bisa terjemah alati yang kihuha kang nikahi ing alati al jadi hanya harusnya ke saya ulang alati al amat yang ki kang nikahi ing alati al sopo al-hurru wong lanang merdeka. Falaya hilu halal li muslimin kadwe wong islam. sopo amatun budak wadon kitabiatun kang bongso kita kitabian iku Yahudi yang dinasroni. Wa idza nakah lan dalem nalikane nikahi wa'idha nakalan ing dalam nalikan nikahi sopok al-hurru wang lanang merdeko. amatan ing budak wadon. amatan ing budak wadon bisyuruti lawan piro-piro syarat al-mazkuro tikang den tutur. dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi bernikahi summa'i saron nuli sugeh sopok al Barsukeh wanakah wanakahalan nikah meneh Atau nikahi meneh Wanakahalan nikahi sopa alhur Hurrotan eng Wadon merdeka Lam yang fasih Mongkok orak rusak Lam yang fasih Mongkok orak rusak opo nikahul amati nikae Budak wadon Merti nikah yang pertama itu Yang dengan budak perempuan itu jadi bagi, ini kemarin sudah bagi seorang laki-laki yang merdeka itu boleh poligami Poligami sampai 4 perempuan yang merdeka Kecuali orang tersebut memang hanya boleh satu Dengan alasan-alasan tertentu akhirnya hanya diperbolehkan satu nah, Makanya perempuan-perempuan yang ingin dinikahi secara legal hanya boleh satu bisa memilih yang model ini yang hanya boleh satu itu siapa? Kan nikahi safihin nikahnya orang-orang yang lemah akalnya mendu bahasa jawab-jawab atau idiot uh, atau semacam itu yang dimana nikah itu ya sekedar untuk hajat saja. Wajah juzulil Abdillah bagi seorang hamba baik itu budak mudabat, budak mubaat, budak, budak mukatap atau budak yang kemerdekaannya itu digantungan pada sifat-sifat tertentu ini boleh uh, poligaminya hanya boleh dua, Sekali lagi poligami itu sesuatu yang halal, sesuatu yang halal. Wallayyangihu al khurru'ah matalihoiriillah fi syar'ta ini. Seorang laki-laki merdeka ini tidak boleh menikahi budak perempuan yang dimiliki oleh orang lain kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama ada musidakil hurati. Laki-laki itu kere orang duit-duit, akhirnya nggak kuat untuk membayar mas kawin untuk perempuan yang merdeka. Nah, ini boleh kepepet, kudu nikah tapi orang duit. al faktul hurati utawa Nah, pada satu wilayah di situ memang tidak ada perempuan yang merdeka, adanya kampung budak semua. Nah, baru boleh di situ. ada muridohal, dia punya uang, komplek itu ya ada perempuannya. Cuman masalahnya adalah dia nggak ada perempuan yang mau sama dia. Kepok sok nikah, nggak onosin Nah ini baru boleh nikah dengan budak. Aw ada muridohal, bihi. Wahau full terus. Dia takut adanya zina kalau ditahan-tahan es orang pas-pasan mau itu orang orang sing gelum sing merdeka. Tapi nih di blanjur nanti bisa detekno perzinaan. kudu ngebut sekali. Maka ini boleh untuk nikah dengan Bu Oh ini ini yang yang wahovulane itu ketika enggak ada perempuan merdeka. Anonik budak toh ada perempuan merdeka sementara dia khawatir dengan indikasi-indikasi yang ada. Kalau sampai dia tidak nikah, maka akan terjadi perzinaan. Nah ini boleh, tetap faktil hurati selama nggak ada perempuan merdeka. Nah, dia boleh untuk nikah dengan budak. Wataroka Al ini ada dua syarat yang tidak disebutkan oleh Kiai Musanir. Aha Tuha Allah yaku natah tauhur muslimatan au kita bia istimta'i. Ya pertama syaratnya ada syarat yang pertama yang tidak disebutkan orang itu di rumahnya itu tidak ada perempuan merdeka. Wah sendiri bocok pingin meneh. Atau uh, apa nah, okay. gue au kitabiah yang bisa untuk bersenang-senang. Yang kedua wasani Islamul amati, amat atau budak yang dinikahi itu syaratnya harus Islam. Allati yang kuha al-hurru. muslimin amatun kitabiyatan dari seorang yang Islam itu tidak boleh menikahi perempuan kitabiah, yang budak-budak perempuan kitabiah, Yahudinasrami. Wa idzanaka al-hur amatan bisurati al-mazkurati Nah setelah memenuhi syarat untuk akhirnya nikah dengan budak Misalnya karena duitnya pas-pasan Orang duit berbelas, akhirnya boleh nikah dengan budak Nikahlah dia dengan budak Eh ujuk Suma summa wis bar nikah budak, karo budak, dagang, sukses, sugeh nah, Ah iya dia sugeh suge kan gua mampu dengan nikah dengan orang yang merdeka Suma aisarok kemudian warna kahurotan lam yang fasih Nikah karo budak karena miskin Kemudian sukih, nikah meneh dengan seorang yang merdeka maka lam yang fasih nikahul amati nikah dengan budak itu tidak menjadikan rusak tidak batal. Uh, kemudian untuk yang kelas belum kita bahas uh, eropnya ya kita bahas eropnya wala yang kihu al huru amatan wala yang kihu lamnya lanafi lan lanafi untuk membedakan antara nahi dengan nafi, kalau na, la, nafi itu terjemahnya tidak, belakangnya itu tetap rofa biasanya. Kalau yang lanahi, ini belakangnya jadi jazem karena nahi itu artinya jangan. Layang kihu ora kenoh, layang kihu, arti lanafi la tidak berefek secara ikram. Yang kihu isem, oh bukan isim vl mudorek, ini vl mudorek fi'il mudhorek dibaca rofa karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazem nah sini bukan amil nasab bukan amil jazem berarti fi'il mudhorek dibaca rofa karena dia sohai akhir maka tanda rofaknya dommah bacanya yang kihu al huru ini jadi fa'il dari yang kihu jadi fa'il dari lafal yang kihu al huru isimufrat menjadi fa'il fa'il itu dibaca rofa. Tanda rafaknya isim itu domah Maka baca al-khurruh Fi'el, fa'el, kemudian maf Ola ini amatan isim Menjadi maf'ul bih Maf'ul bih ini dibaca Nasob amatan li -goyrihi. ah Li-ghoirihi ini huruf jar Lamnya itu huruf jer, lil milki Yang dimiliki Ghoiri isim Kemasukan huruf jer, dibaca jar Tanda jernya kasoh li-ghoiri dia adalah mudaf Hoiri eh, Hoiri dia mudaf Hinya jadi mudaf ilah Hi ini adalah Isim domir Mabnikasrah Menjadi mudaf ilah Mahalnya jer Li hoyrihi. La jer majrur li hoyrihi. Ini Mutalaknya Hubungannya Ini ta'aluk Walayanghu al huru amatan Li hoiri hi La li ini, ta ta yang am Kanaka ka inun Atau istakora mustakirun Terjemahnya biasanya kalau kalian sering ngaji di rumah atau di pondok, kok yang terjemah tetap tetep, tetep nunggu cerita alok, tak alok am. Lihoirihi, ini tak aloknya ta atau kainon, istaqrar, mustaqrilah tetep ya. Kang tetep, Jadi sifat dari amat lihoirihi, kang tetep kaduwe liyane Maka terjemahnya tadi, kang dan miliki liyane alhumma. Illa bisyartaini ini, illa ni keadat adat istisna mengecualikan Bisyartaini ini, pak huruf Syartaini isim tasnia dibaca jar tandanya kasroh, tanda ya illa bisyartaini ini, adamu sitagi hurati, di sini adam mengira ngirakan kan ai ay al-awalu saget, awalu hagi, awal-awalu humangi saget, al-awalu tay kami, tan ikut jadi nih di adam ni jadi khabar, adamu niku jadi khabar. Adamu jadi khabar jadi mubtata yang dikira-kirakan. Adamu isim mufrod menjadi khabar dibaca rofa. Tandanya bama. Adamu tanpa tanwin karena dia adalah mudof. Yang lafal setelahnya adalah mudof ileh. Sidak ini menjadi mudof ileh. Isim mufrod menjadi mudof ileh dibaca jer. Mudof Mudafila kan dibaca jer Tanda jernya apa kasroh. Tanpa tanwin karena sidak juga sebagai mudof, sebagai mudof yang mana lafal setelahnya adalah mudof ileh. Al hurati isemufat menjadi mudof ileh dibaca jer tandanya kasroh. Membaca ada hurrati hurati. Uh, karena waktunya mepet, cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tulis harapannya, doakan kepada Allah yang Maha Kuasa setiap hari, ini, harapan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.